Esok Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi. Ya, sobat sekalian, mungkin lagi cari referensi untuk tanaman tropis yang berbunga banyak, seperti wisteria, untuk mungkin untuk pergola sobat sekalian, atau mungkin sobat punya halaman yang luas, atau untuk naungan carport. Ya, nah di belakang Fahri udah ada Petrea Volubilis. Nah, ini termasuk. Tanaman tropis yang bunganya Sangat showy, densely Banyak banget kalau pas berbunga Dan juga rajin Serta low maintenance Dan mungkin kalau Sobat pengen wisteria itu tidak akan Tumbuh dengan baik dan Susah berbunga di Indonesia Nah ini adalah salah satu tanaman Pengganti untuk Wisteria yaitu petrea volubilis Pari nah, akan bahas Bagaimana cara merawatnya Dan supaya bunganya selalu banyak seperti ini apa yang harus Sobat siapkan Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Biasanya udah sekitar 7 tahun dari sejak Fahri tanam. Itu di sebelah sana ada yang white petrea dan yang ini adalah blue petrea. Yang white itu lebih susah diperbanyak dan lebih jarang untuk yang blue petrea ini lebih mudah memproduksi biji. Sobat sekalian ini dia Petrea Volubilis Fahri punya dua jenis nih Blue Petrea dan juga White Petrea. Nah yang White Petrea ini Dia bisa dibilang alba ya Karena mutasi dari yang Blue Jadi White Petrea. Dan yang White ini Lebih jarang ditemui Fahri lihat Masih jarang yang punya ya Jadi kebanyakan punya Yang Blue Petrea. Nah Petrea Volubilis ini Fahri rekomendasikan karena memang bisa menggantikan Wisteria Meskipun tidak 100% sama karena Wisteria itu keluarga dari fabase atau keluarga kacang-kacangan atau polong-polongan Nah sedang Blue petrea ini berbeda family ya dengan Petrea Volubilis namun kenapa Fahri tidak merekomendasikan Wisteria? Karena kita di negara tropis, sedangkan Wisteria itu cocok tumbuh di negara empat musim. Jadi dia ada fase dorman, fase gugur, fase semi gitu ya. Jadi cocoknya di negara empat musim. Namun tetap bisa dipelihara di Indonesia meskipun nanti akan sulit berbunga dan pertumbuhannya sangat lambat. Sehingga lebih baik kita... Menanam alternatif tanaman lain yang paling cocok, yang paling mendekati, mirip dengan Wisteria, ya Blue Petria ini sobat sekalian. Memangnya dari mana sih asalnya Blue Petria ini? Blue Petria ini berasal dari negara tropis juga sobat sekalian, dari Amerika tropis. Yaitu di habitatnya bisa ditemukan di sepanjang sungai Meksiko Utara ke Bolivia, kemudian Brazil dan Paraguay di Antilles, dan juga di Venezuela. Dari negara tropis ya Jadi kita nggak perlu khawatir dipelihara di Indonesia Karena negara kita negara tropis Iklimnya sama kok dengan Brasil, Bolivia, Venezuela, Meksiko itu Sehingga sangat cocok tumbuh di sini ini Buktinya di vario orchid Bunganya bisa sangat showy ya Dan pertanyaannya Berapa kali sih setahun dia berbunga? Nah kalau di refer referensi kalau di referensi disebutkan bisa berbunga sampai dengan dua kali dalam setahun, namun yang Fahri alami malah lebih dari dua kali dalam setahun, bisa tiga kali sampai empat kali, sobat sekalian. Namun, memang yang bunganya paling banyak itu dua kali, jadi bulan-bulan ini, bulan-bulan Agustus ya, dan juga biasanya bulan-bulan. Awal musim kemarau itu juga berbunga banyak. Nah, bulan-bulan Agustus, September ini bunganya pas sowi pas banyak. Jadi, di Vario Orchid, pengalamannya ini bisa setahun 3-4 kali berbunga. Kemudian, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah sulit membungakan dan bagaimana perlakuan atau ada cara khusus untuk Supaya petrea volubilis disini berbunga banyak Jadi tidak ada tips dan trik khusus ya Karena ini tanaman yang menurut Fahri sangat low maintenance Apa itu low maintenance? Itu perawatannya sangat minim Fahri jarang sekali kasih pupuk Yang dia butuhkan paling utama adalah Full sinar matahari atau bermandi sinar matahari dari pagi sampai sore Jadi tanpa naungan Sehingga sangat cocok dijadikan pergola atau naungan di carport sobat sekalian jadi dia memang harus full matahari kalau mau bunganya banyak meskipun dia bisa mentolerir shady area atau area ternaungi bisa ditanam di area teduh namun jangan berharap bunganya bisa banyak ketika full matahari ya jadi kalau sobat punya petria kok bunganya nggak banyak mungkin kurang sinar matahari atau sobat penampatannya belum tepat ya mungkin masih di bawah naungan kalau di Vahri Orchid ini benar-benar full matahari. Jadi untuk ambil video dan foto pun kami harus berpanas-panasan di bawah terik matahari yang sangat panas. Dan untuk pengaturan cahayanya juga agak ribet karena memang uh, ini backlight banget. Jadi ini ambilnya pas jam-jam agak siang gitu. Jadi mataharinya di belakang jadi agak backlight. Ya memang dia akan bagus ketika full matahari seperti ini. Kemudian... Ini umur berapa tahun di Mas Fahri gitu ya pertanyaan yang sering muncul Ini Fahri tanam 2015an Dan waktu itu udah umur setahunan Jadi ini sekitar umur tujuh tahunan Petrea Volubilis Fahri Orchid ini sekitar umur 7 tahun Dan ini sebenarnya Sudah sangat rimbun Lebih rimbun dari ini tapi Fahri Sering pangkasin karena Menghalangi orang berjalan Jadi kalau orang jalan tuh sundul-sundul ke Ranting-rantingnya karena memang Ranting-ranting Petria Volubilis ini ketika panjang dia akan densely atau menggelantung. Menggelantung jadi eh, tidak kaku ke atas atau erect tetapi dia akan pendulous atau menggantung ya. Jadi Fahri perlu pangkasin supaya orang lewat atau kalau ada tamu yang datang itu tidak sundul-sundul gitu ya. Karena mengganggu banget. Dan apakah perlu dilakukan trimming? Ya, jadi Fahri biasanya trimming atau potong ranting itu hanya karena dia sudah menutupi jalan. Kalau yang ke atas-atas Fahri biarin. Sehingga sangat tinggi ini sudah melebihi genting, ada yang ke genting-genting juga itu di atas. Dan beberapa tanaman pergola itu harus dilakukan trimming untuk merangsang bunga. Namun untuk petrea ini melakukan trimming tidak terlalu diperlukan karena tanpa trimming pun dia akan produksi ranting dan cabang baru untuk memproduksi bunga jadi tidak perlu trimming enggak apa, apa ya kalau pengen sangat rimbun biarin aja kemudian untuk pemupukan gimana masuk apa rahasia pupuknya jadi ini uh, jujur banget Fahri jarang pupuk nih sobat sekalian paling kalau Fahri minum kopi Kemudian sisa ampasnya atau sisa sedikit kopinya itu Fahri siramkan ke akarnya. Nah karena kopi itu kan Fahri pakai gula bikinnya. Jadi di dalam ampas kopi itu mengandung gula sukrosa yang bisa diserap tanaman untuk gisinya. Nah Fahri jarang pupuk. Nanti kalau Sobat pelihara Petria bisa kasih pupuk NPK aja. NPK yang biasa buat tanaman atau tanaman hortikultura tiap oh jangan sering-sering, paling 3 bulan sekali kalau terlalu sering kalau menggunakan pupuk kimia itu tidak bagus untuk tanah ya, tanahnya cepat padat karena mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa mati karena pupuk kimia dan unsur hara alami yang ada di bawah tanah, kalau kita sering menggunakan pupuk kimia itu akan rusak jadi sebaiknya pakai pupuk kandang aja lebih ramah lingkungan, lebih organik lebih efek jangka panjangnya lebih bagus ya Daripada menggunakan pupuk kimia Nah kalau di Fahri Orchid ini pengalamannya jarang sekali Fahri pupuk Paling kalau Fahri minum teh atau kopi itu ampasnya atau sisa-sisa minumannya itu Fahri tuangkan aja ke situ Jadi kuncinya hanya full matahari saja Nah ini sobat sekalian kalau mau lihat batangnya Jadi dia sebenarnya bukan tanaman merambat tetapi lebih ke tanaman pergola atau fine ya tanaman fine atau pergola atau creeper memanjat jadi hampir seperti Bougainville dia memiliki batang yang keras batangnya itu lama untuk besar umur 7 tahun aja masih segini dan dia itu bisa berpegangan pada pergola atau para-para karena sifat batangnya itu lemas seperti Bougainville sehingga kita perlu membuatkan pergola atau para-para untuk membantu dia tegak atau berdiri Kalau tanpa para-para atau penopang dia bisanya, biasanya letoy atau bisa rebah ya Jadi dia bukan tanaman merambat sejati seperti pare atau labu siam atau tanaman lain yang merambat Tetapi dia hanya butuh bantuan untuk menopang batangnya Kemudian pertanyaan juga yang muncul apakah akarnya ini besar bisa merusak tembok? Ini fahri tanam mepet banget dengan tembok dan alhamdulillah temboknya aman selama tujuh tahun. Namun di bawah paving pavingnya beberapa agak keangkat ke atas berarti akarnya juga termasuk besar, tetapi untuk tembok masih aman. Jadi ini fahri tanam mepet banget ke tembok karena memang dulu memang untuk pergola atau peneduh. Bagian teras Dan ini aman kalau untuk tembok Kemudian bagaimana cara perbanyaknya Nah Blue Petri yang Fahri miliki ini Rajin sekali produksi biji Biasanya dibantu serangga, angin, atau air hujan Dia melakukan penyerbukan alami ya Fahri nggak pernah bantu penyerbukan Bijinya produksi banyak Dan ada yang bernas, ada yang kopong. Nah, yang bernas ini yang bisa kita perbanyak. Kemudian, bisakah dicangkok atau di stek Untuk dicangkok, Fahri pengalaman lama banget, tidak efektif. Kemudian, di stek itu keberhasilannya hanya 5% sobat sekalian, jadi agak susah di stek karena uh, kadar air pada batang blue petrea ini sangat sedikit, jadi dia mudah kering. Fahri kalau nyetek biasanya Fahri kasih sungkup Atau sobat bisa pilih batang yang besar Yang kandungan airnya udah cukup banyak untuk di-stek Kalau ranting-ranting yang masih kecil sulit banget di-stek ya Jadi pakai batang yang udah besar Dan itu kurang efektif, jadi lebih efektif pakai biji Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dari biji sampai berbunga Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun Paling cepat 6 bulan, 1 tahun biasanya udah berbunga Asalkan sobat Tanam langsung di tanah, karena dengan di tanah itu akarnya lebih leluasa mencari unsur hara. Ketika di pot, bisa juga, asalkan sobat penuhi nutrisinya, sering-sering aja dipupuk kandang ya, dan medianya harus bagus. Nah, kalau Fahri lebih suka tanam langsung di tanah, e, tapi aku tanahnya sempit, jadi e, lahanku terbatas. Ya udah, di pot aja, tapi sobat rajin-rajin aja kasih unsur hara. Jadi itu tips untuk Memelihara petrea e, Tidak sulit Kuncinya hanya full matahari Full hujan Kemudian e, sobat juga Mungkin perlu tahu ya bahwa e, Blue petrea ini Ternyata Bisa dimanfaatkan Sebagai obat luka Luka bakar atau Luka irisan Kalau kulit kita terkena pisau, gitu bisa menggunakan getahnya untuk obat. Ini kalau orang Meksiko sana biasanya menggunakannya untuk obat diari juga, untuk uh, kulit pohonnya. Tapi Fahri belum pernah coba. Oke sobat sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jadi tidak sulit untuk memelihara Petria Volubilis. Sobat bisa dapetin di shopee Fahri Orkid, linknya ada di bawah. Atau bisa WhatsApp langsung ke admin Fahri Orkid, linknya juga ada di kolom deskripsi. Semoga dengan video ini sobat nggak bingung lagi untuk mencari tanaman tropis yang bunganya banyak, sowi, serta low maintenance. Kalau cabang atau rantingnya udah terlalu banyak, sobat tinggal potong-potong aja. Kemudian kalau laki, sobat bisa tanam potongan tersebut untuk di-stack. Tapi itu sulit sekali, kadang sering kering, tapi beberapa Fahri pernah coba di-stack itu bisa hidup. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.